Delapan gerbang merah-merah besar melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang sangat menakutkan tersapu seperti air banjir. Seluruh domain di dalam kuali tampak kerusuhan pada saat ini. Bocah ini sebenarnya bisa melepaskan serangan yang mengejutkan seperti itu. Iblis tua Mosie menatap delapan gerbang merah-merah di langit dengan bingung. Dia benar-benar memiliki beberapa kesulitan percaya bahwa Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam awal, akan dapat menggunakan serangan yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tidak boleh menyelesaikan formasi ini. Mata Iblis Tua Mosie sangat tajam. Dia tahu bahwa Lindong bukan tandingan baginya dalam menghadapi konfrontasi. Namun, jika Lindong diizinkan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan Burning Sky Cauldron ini, itu memang akan menjadi sesuatu yang bahkan Iblis Tua Mosie tidak berani meremehkan. Selain itu, jika dia ingin memblokir serangan seperti itu, dia harus menghancurkan formasi ini. Desir, tubuh Iblis Tua Mosie berlari keluar seperti hantu sementara pemikiran ini melintas di benaknya. Namun, tubuhnya hampir tidak bergerak ketika sosok hitam dengan cepat mengikuti seolah itu bayangannya. Sebuah pasukan yang tangguh secara langsung menargetkan titik-titik fatal pada tubuh Iblis Mosie Tua. Bang Bang Iblis Tua Mosie berbalik dan melemparkan beberapa serangan telapak tangan sebagai tanggapan terhadap serangan Sky Devouring Course. Setiap serangan telapak tangannya mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat, bahkan ahli tahap mendalam hidup yang sempurna tidak akan berani menerimanya langsung. Namun, mayat Sky Devouring ini benar-benar tanpa rasa takut. Cahaya hitam berkedip di atas tubuhnya, karena secara langsung menerima semua serangan Iblis Mosie yang lama. Setiap kali tubuhnya tersentak kembali dari serangan Sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang tak kenal takut Ini menyebabkan Iblis Tua Mosie tidak dapat mengelola Sial, Iblis Tua Mosie menghindari serangan Sky Devouring Course Wajah tuanya tampak sedikit jelek Serangan dari Sky Devouring Course tidak terlalu mematikan Namun, yang aneh adalah bahwa serangannya akan hilang setiap kali mereka mendarat di tubuhnya itu menempel padanya seperti permen karet lengket, menyebabkannya tidak dapat membebaskan dirinya untuk menyerang Lindong. Lindong berdiri di udara, matanya acuh tak Acuh saat dia menyaksikan Sky Devouring Course terus-menerus mengganggu iblis tua Mosier, sementara diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Munculnya iblis tua Mosier kali ini telah mengacaukan beberapa rencananya, namun untungnya dia telah memperoleh Sky Devouring Course Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, iblis tua Mosia itu pasti tidak akan memberinya waktu yang cukup untuk mempersiapkan formasi. Gemuruh, delapan gerbang merah-merah perlahan diputar di bawah kendali Lindong. Lampu merah-merah tiba-tiba keluar dari gerbang. Lampu-lampu ini berpotongan satu sama lain, dan membentuk formasi api yang sangat besar. Distorsi muncul di ruang sekitarnya saat formasi api ini terbentuk. Panas seperti itu seakan mampu membakar dunia. Bang, ketika gelombang demi gelombang riak api mengejutkan menyapu. Orang bisa melihat gunung berapi besar 10.000 kaki samar-samar terbentuk di tengah formasi. Yuan power yang besar dan perkasa bersiul keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, sepenuhnya dituangkan ke dalam araai yang besar. Biasanya, Lindong tidak akan bisa membentuk gunung berapi sebesar itu bahkan dengan semua kekuatannya. Untungnya, dia hampir tidak bisa melakukannya dengan meminjam kekuatan Burning Sky Cauldron. Ini juga alasan mengapa Lindong perlu menyedot lawan yang kuat ke Burning Sky Cauldron setiap kali dia bertarung. Kekuatannya belum mencapai tingkat menakutkan kakek tua Ventian, yang bisa langsung memanggil formasi di dunia luar untuk menekan dan menyegel lawan-lawannya. Lindong saat ini masih membutuhkan kekuatan Burning Sky Cauldron. Bajingan Iblis Tua Mosie juga merasakan fluktuasi yang semakin liar dan keras di langit, dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa energi yang dikumpulkan oleh formasi telah mencapai tingkat yang bisa melukainya. Bang-bang-bang, namun, Lindong jelas memperkuat perintahnya ke Sky Devouring Course. Segera, yang terakhir menerkam dengan gila, sepenuhnya menyerah pada pembelaannya. Serangannya yang tangguh terus-menerus menargetkan tempat-tempat fatal di sekitar tubuh iblis Mosie yang lama, karena ia berusaha keras untuk menghentikan yang terakhir. Bas-bas, gunung berapi sepuluh kaki dalam formasi tumbuh semakin besar sementara iblis tua Mosie tertunda. Api berkobar di atasnya, dan magma perlahan mulai mengalir ke bawah. Mata lindung tampak panas saat dia melihat gunung berapi itu terbentuk, meskipun kulitnya pucat. Kegembiraan memenuhi matanya. Kekuatan Burning Sky Guides telah jauh melampaui harapannya. Ini hampir selesai. Lindong menghirup udara dalam sambil menonton formasi yang agak tidak stabil yang menyeduh gunung berapi. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi ini terbagi menjadi delapan dan menembak ke dalam delapan Burning Sky Guides. Ledakan Delapan Burning Sky Guides itu bergetar hebat setelah menerima darah esensi Lindong. Segera setelah itu, lampu merah-merah keluar dari gerbang. Akhirnya, itu mengalir turun dari segala arah, dan benar-benar menutupi area seluas 100 ribu kaki di bawah. Di tengah-tengah daerah itu adalah tempat mayat Devouring langit melawan Iblis Tua Mosie. Ekspresi Iblis Tua Mosie menjadi sangat buruk saat seluruh tempat ini terkunci. Segel lindung berubah sebelum Iblis Tua Mosie bisa mengeluarkan teriakan keras, dan gunung berapi sepuluh kaki dalam formasi tiba-tiba turun dari langit. Itu disertai dengan penghancuran seperti fluktuasi, karena dengan kejam menabrak Iblis Tua Mosie. Bang-bang-bang, gunung berapi itu jatuh, dan udara di seluruh area tampaknya telah meledak karena tekanan. Ledakan memekakkan telinga terus-menerus terdengar seperti petasan. Swoosh The sky devouring course di bawah ini juga telah ditarik di bawah kendali Lindong. Iblis tua Mosie ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Namun, lampu merah merah di sekelilingnya telah menutup jalan mundurnya. Pada saat ini, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Aku tidak percaya bahwa pada akhirnya aku akan dikalahkan oleh seorang anak muda sepertimu hari ini. Iblis Skorpion eroding sky. Iblis Tua Mosie meraung dengan marah, saat busuk abu-abu mengerikan Ki keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis besar 10.000 kaki. Meratap, kalajengking iblis menangis ke arah langit setelah terbentuk. Pelanggaran mengerikan Ki melonjak dan bersiul dari cakarnya yang besar. Merobek-robek udara, sebelum akhirnya bertabrakan berat dengan gunung berapi. Bang! Seluruh tempat tampaknya telah runtuh saat tabrakan terjadi. Fluktuasi energi yang menakutkan mengamuk, dan tanah di bawahnya benar-benar runtuh. Lindung juga mundur, delapan gerbang merah-merah melayang di sekitarnya, dan memblokir gelombang kejut energi yang menakutkan. Au-au-au, api menyapu langit, sementara kalajengking iblis yang sangat besar mengeluarkan auman yang menyedihkan. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar mulai meledak. Karena sangat cepat hancur oleh gunung berapi. Sementara ki yang busuk benar-benar menguap oleh suhu tinggi. Grup, wajah iblis tua Mosie memucat setelah kalajengking iblis raksasa itu dihancurkan oleh gunung berapi. Dan seteguk darah dengan cepat meludahkan. Sementara auranya juga cepat melemah. Jelas, dia menderita cedera serius. Swoosh, pikiran lindung berubah setelah melihat ini. Saat Devouring core sekali lagi bergegas maju. Delapan gerbang merah-merah dengan cepat melayang ke atas. Dia jelas bermaksud menghabisi lawannya saat dia jatuh. Brat, kamu sebaiknya ingat ini. Aku bersumpah untuk membalas dendam. Petik 2. Ekspresi Iblis Tua Mosie berubah setelah melihat ini. Dengan teriakan menusuk, dia meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya. Blackie melonjak dan merobek celah di ruang di depannya. Sementara tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke dalamnya. Lindung menyaksikan iblis tua Mosie melarikan diri dari Burning Sky Cauldron. Saat erangan teredam muncul dari tenggorokannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menghapusnya. Kegembiraan menutupi wajahnya yang agak pucat. Kekuatan delapan Burning Sky guide ini sangat mengerikan. Bahkan ahli tahap kematian mendalam telah dipaksa untuk mundur. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 924, merebut menara dan kabur. Life death coffin Cover yang sangat besar diliputi dengan cahaya hitam tebal menarik busur cahaya hitam di langit, dan tanpa hentinya menabrak keras ke tangan yang dilemparkan oleh sosok ilusi raksasa itu. Bang, riak energi yang menakutkan terbelah pada saat ini. Hantu raksasa yang tampak ganas itu meledak terpisah setelah disambar penutup peti mati hitam. Sosok manusia dengan sedih melesat ke belakang setelah hantu meledak. Kubu ini sangat menabrak pohon besar, menghancurkan batang pohon menjadi debu. Grup seteguk darah segar dikeluarkan dari mulut Xie Yan. Pada saat ini, wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan kejutan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Mulingshan di depannya, yang memeluk penutup peti mati hitam dengan kedua tangan, dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang kelihatannya muda ini akan benar-benar memiliki kekuatan tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Selain itu, terlepas dari apa jenis seni bela diri yang kuat yang dilepaskannya, ia akhirnya tidak mampu menyamai ayunan kasual penutup peti mati di tangan gadis kecil itu. Kesenjangan antara keduanya sudah jelas terungkap. Dia sama sekali tidak cocok untuk gadis kecil berpakaian hijau di depannya. Kebenaran ini menyebabkan wajah Siyan menjadi sedikit memerah. Sangat jarang bagi siapapun di antara generasi muda dari Heaven Win Heavenwindshirean si untuk mengalahkannya. Namun, dia telah dipukuli dengan keadaan yang menyedihkan oleh seorang gadis kecil setelah tiba di sini. Apakah reputasinya tidak akan hancur jika berita tentang penyebaran ini menyebar ke rumah? Ini salahmu karena tidak disukai. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Petik dua. Namun. Mulingshan benar-benar mengabaikannya. Dia memeluk penutup peti mati kematian. Dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras sambil bergumam pelan. Si Yan melarikan diri agak jauh dengan cara yang menyedihkan. Dia sudah mencicipi kekuatan live coffin cover di tangan Mulingshan sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani membiarkan penutup menyentuhnya. Desir, cahaya biru menyala di depannya saat tubuhnya menarik kembali. Dan Mulingshan muncul di depannya. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan kekuatan isap meletus, serahkan menara perak. Kekuatan isap melonjak, dan lengan Xie Yan tersentak. Kian Kun baknya terbang keluar dan ditangkap oleh Mulingshan. Kamu, ekspresi Xie Yan dengan cepat berubah drastis setelah melihat bahwa tas Kian Kunnya telah diambil. Tangisan kerasnya belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Ketika live death Kofin cover Mulingshan dengan keras membanting ke wajahnya. Dia takut sampai tidak peduli tentang Tas Kian Kun, karena dia buru-buru mengelak dengan cara yang menyedihkan. Dedeat yang terayun melewati wajahnya menghasilkan gelombang rasa sakit yang menusuk samar-samar keluar dari dalam pori-porinya. Tangan kecil Mulingshan memegang Tas Kian Kun. Dia dengan lembut melemparkannya ke tangannya, sebelum mengungkapkan senyum lebar yang mengungkapkan dua tulang punggungnya yang kecil namun tajam. Namun... Penampilan imut ini menyebabkan sudut mata Xie Yan berkedut. Hanya setelah bertukar pukulan dia menyadari betapa mengerikannya boneka cantik ini seperti gadis kecil. Mulingshan meraih tas kiankun dan mulai mencarinya. Segera, sebuah menara perak kecil muncul di tangannya. Itu adalah barang yang Xie Yan dapatkan dari pelelangan. Kamu, jika kamu berani mengambil objek ini, gua angin iblisku pasti akan mengejar kamu sampai ke ujung bumi. Siyehan menangis dengan geram, matanya memerah saat melihat adegan ini. Gua angin iblis. Mulingshan mengerutkan mulut kecilnya, ekspresinya sangat menghina. Swoosh. The Burning Sky Cauldron di udara tiba-tiba bergetar setelah Mulingshan mendapatkan menara perak kecil. Setelah itu, sosok lansia keluar dari sana. Tetua Mo Siyehan dengan cepat bersukacita setelah melihat orang yang muncul. Dia buru-buru berteriak, cepat. Dia telah merebut menara perak, suaranya akhirnya berhenti tiba-tiba, saat shock dengan cepat naik ke matanya. Ini karena dia melihat bahwa iblis tua Mosie, yang telah melarikan diri dari Burning Sky Cauldron, tampaknya berada dalam kekacauan total. Bahkan auranya agak lemah, jelas, dia menderita cedera yang cukup serius. Bagaimana ini mungkin? Murid Siyayan menyusut, dia dengan keras menghirup udara dingin. Sementara wajahnya ditutupi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Iblis Tua Mosier, yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam awal, benar-benar akan terluka sejauh itu. Lawannya hanyalah bocah cilik yang berada pada tahap awal mendalam kehidupan. Iblis Tua Mosier memiliki ekspresi yang sangat buruk, dan matanya jelas sedikit ketakutan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang tua bon jahat telah terluka sampai sejauh itu. Pergi, tubuh iblis Mosie tua bergerak dan langsung muncul di samping Siyan. Dia meraih yang terakhir dan dengan cepat melarikan diri. Iblis tua Mosie menara perak. Siyan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, iblis tua Mosie benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, dia sudah terluka oleh Lindong. Jika serangan lain seperti sebelumnya dilepaskan, dia pasti akan menderita luka yang sangat serius. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap di belakang. Oleh karena itu, dia meraih Xie Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Sosok Lindung juga bergegas keluar dari Burning Sky Cauldron setelah Iblis Tua Mosie melarikan diri dengan Xie Yan. Setelah itu, matanya melihat ke arah mereka lari. Sebelum dia dengan keras sekali lagi batuk Dan meludahkan darah dari mulutnya Saudara Lindong Kamu baik-baik saja Mulingshan bergegas dan bertanya dengan khawatir Dong melambaikan tangannya The Burning Sky Guides memang kuat Tetapi kelelahan yang dia rasakan terlalu menakutkan Untungnya Iblis tua Mosie dan lelaki tua Nefarious Bond Sama-sama memiliki karakteristik yang sama Yang takut mati Jika tidak jika yang terakhir terus bertarung dengan Lindong, mereka yang perlu melarikan diri akan berubah. Lindong saat ini hanya bisa berurusan dengan seorang ahli yang benar-benar telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Apakah kamu mendapatkan item? Tanya Lindong. Um, Mulingshan mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan menara perak di tangannya. Lindong menerima menara perak. Dia merasakan riak akrab darinya dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tanpa sadar bangkit di wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan benda ini. Kita harus bergegas dan pergi. Lindong membalik tangannya. Dan menyimpan menara ke dalam tas kiankunnya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Mengambil burning sky cauldron ke dalam tubuhnya. Saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, daerah di sekitar Sky Merchant City ini sangat kacau. Meskipun mereka telah menakuti iblis tua Mosie sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa lelaki tua itu tidak akan kembali. Karena itu, mereka harus segera pergi. Um, tubuh Lindung dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Mulingshan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam beberapa detik, mereka telah melarikan diri ke pegunungan dan menghilang. Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika itu bukan karena kekacauan di semua tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Iblis dipaksa untuk mundur setelah kekalahan hebat di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Segera, ruang di atas pohon raksasa menjadi terdistorsi, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu relatif akrab, dia mengenakan baju merah dan Tang Dongling dari Sky Merchant Court. Pria itu, di sisi lain, tampaknya setengah baya, rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Ayah, tampaknya menara perak telah direnggut oleh duo Lindong. Tang Dongling menyaksikan adegan di depannya, dan tanpa sadar berbicara dengan suara kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa duo lindung benar-benar akan dapat merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Ya, anak kecil itu memang memiliki beberapa teknik yang kuat. Namun, itu selalu digunakan sekali saja. Jika lawannya sedikit lebih kejam, dia akan berada dalam masalah. Pria paruh baya itu tersenyum. Barang itu direbut di Sky Merchant City kami. Aku takut bahwa gua angin iblis pasti akan mengganggu kita. Bukan. Mereka harus jelas menyadari bahwa dengan kekuatan ayah, kamu pasti akan mengetahuinya, kata Tang Dongling. Haha, tidak ada gunanya mencari aku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Pria parubaya itu berbicara dengan senyum tipis. Selain itu objek yang dipegang oleh gadis kecil itu adalah live Coffin Cover. Dan kemungkinan dia adalah anggota klan Paus Sage Immortal Sage. Bahkan gua angin iblis hanya bisa menghancurkan giginya sendiri dan menelannya di hadapan klan ini. Petik dua, klan Paus Sage Abadi, Tang Dongling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki identitas yang mengejutkan. Bagaimana dengan menara perak itu? Haha, menara perak itu adalah kunci untuk membuka gua itu. Namun, itu hanya satu dari tiga, dua yang tersisa sudah muncul di wilayah laut lain dan sudah memiliki pemiliknya. Meskipun dia telah berhasil mendapatkannya, berapa banyak yang bisa dia peroleh dari hunian akan tergantung pada kemampuannya. Petik 2, aku agak tertarik dengan gua itu. Sayangnya, di level kami, kami tidak dapat memasuki wilayah itu. Sepertinya penguasa tempat tinggal tampaknya benar-benar mendiskriminasikan orang-orang seperti kita. Pria parubaya itu tersenyum samar, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya.